Oke, okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para nasabah bangsa Indonesia, seperti judulnya ya, cara tukar uang baru di bank BSI 2023. Ini sangat simpel dan sangat worth it, dan wajib Anda patuhi dan Anda turuti, teman-teman. Bagaimana sih cara mengambil uangnya? Baik sahabatku, pertama teman-teman, untuk mengambil uang di BSI itu simple, dan tadi sudah saya ngambil nih uang baru, teman-teman. Ini dia nih, uang baru pecahan 20.000 rupiah. Ya, jadi saya senang dengan warna biru. Dan memang sangat asil sekali sih ketika kita jadikan sebagai THR. Jadi sangat keren dan nanti amplopnya jadi tebal. Oh. <laughs> Oke baik, nah, ini masalahnya kita kan sebagai nasabah tidak tahu nih kapan waktu terbaiknya untuk mengambil uang baru, menukar uang baru tersebut. Kemudian apa-apa yang kita bawa syaratnya atau bisakah diwakilkan. Itu yang harus teman-teman tahu. Tapi sebelum kita ke sana, di sini kita berbagi THR juga nanti dari video dan pada video ini ada juga link tanah kaget. Kita berbagi uang kaget setiap hari. Silakan cek nanti deskripsi video ya. Ada link dana kaget kami bagi setiap hari buat teman-teman untuk -teman. anda dapatkan. Oke, okay. tapi syaratnya silakan subscribe dulu ya. Hidupin loncengnya, like dan komen yang bagus-bagus. Sekarang kami akan random dari komentator terbaik. Baik, sahabatku pertama yang kita eksekusi syaratnya apa aja? Tentu kita harus menjadi nasabah ya. Anda harus memiliki Buku rekening BSI. Nah, ini buku BSI-nya. Tidak asing lagi ya. Ini yang pertama. Kemudian Anda harus bawa ini. Ya, ATM-nya. Ini ATM-nya. Yang sama seperti ini, silakan komen ya. Kemudian Anda bawa KTP juga. Ini KTP-nya. Ya, KTP-nya teman-teman bawa ini. a tiga ini yang kita bawa sebagai syarat dasar. Wajib di bawah. Kemudian, bisakah diwakilkan bank? Ya. Saya sakit, saya tidak mampu atau saya sibuk. Bisa, asal Anda bikin surat kuasa bermaterai sepuluh ribu itu diserahkan kepada orang yang Anda percaya. ya Bisa diwakilkan. Kemudian, Bang, kartu saya hilang atau buku rekening saya hilang. Bisa enggak saya? Enggak <laughs> bisa teman-teman ya. Harus buat baru. ATM-nya hilang harus buat baru baru bisa. Tidak ada tawaran. Ya, tidak ada tawaran. Seperti mau puasa nih, jadi tidak ada tawaran. Tidak ada alasan, anda tidak puasa. Harus wajib puasa ya, selama Anda masih hidup, teman-teman ya. Selama Anda masih mampu lah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu dia yang harus Anda eksekusi. Kemudian, kapan nih? Ini paling penting ya, kapan waktu terbaik dan jam-jam terbaik atau hari terbaik. Nah, waktu terbaik untuk mengambil THR ya, atau mengambil uang untuk kebutuhan THR di Bank BSI, silakan datang di hari Rabu, Kamis, Jumat itu datangnya. Jangan datang hari Senin atau lagi Selasa. Senin Selasa jangan datang, itu biasanya rame Biasanya rame jangan datang di situ ya. Nah, kemudian tanggalnya Bang, kalau kita ngambil di bulan Ramadan itu tanggalnya biasa di 15 hari Ramadan. Ngambil di situ. Jangan ngambil di atas 15 hari uh, di atas 18 hari Ramadan, itu sudah hangus. Apalagi ngambil Hamin 5, Hamin tujuh lebaran itu sudah tidak ada tentunya. Sia-sia. Tapi solusinya ketika Anda telat, apa baharinya nanti di grup Facebook. Di grup WhatsApp atau ada teman Anda yang memang menyediakan penukaran uang baru tapi ada biar administrasinya. Itu dia. Kemudian Bang ketika kita nukar uang itu di bank BSI, apakah kita bawa uangnya yang pecahan 100 ribu rupiah itu kita tukarkan menjadi pecahan receh? Oh tidak seperti itu. Tidak. Bisa saja sih, cuman itu kan momennya. Kalau momennya lagi lebaran, kemungkinan ada ditolak. Tapi lebih baik teman-teman uangnya yang ada memang di dalam buku rekeningnya. Ini dalam ini yang ada tarik ada tukarkan menjadi uang receh bilang aja untuk kebutuhan thr maka langsung dikasih dan cs nya sudah paham teman-temannya semoga bermanfaat informasi ini jangan lupa subscribe nya like komen dan share please semuanya gerasi kok tidak ruginya yang like dan subscribe saya doain semoga sehat selalu panjang umur murah rezeki serta selamat dunia herat dan segala impian dan hajat atau ini bisa secepatnya tercapai amin ya robbal alamin dan saya ini Uh, mengatakan ini saat sedang puasa tentunya, dan tentu ini akan insya Allah di, di untuk teman para penonton saya yang mau subscribe dan like video ini dan saya akan kasih 500 rupiah untuk 5 komentar terbaik tapi salahnya seperti tadi ya kalau ditembus cukup 500 like saja video selama 24 jam bisa dipublis video ini langsung kita kasih buat anda dan ada dana kaget langsung cek di deskripsi video untuk mendapatkan dana kaget setiap hari dari kami terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh